Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat so, pembelajar sekalian Kita akan belajar lagi tentang Pemutakhiran data mandiri Ini kita membuat tutorial kan? Karena ada beberapa sahabat yang bertanya Bagaimana kalau kita lupa password Atau lupa sandi Oleh karena itu, marilah kita menuju ke TKP Pertama kita buka dulu laman mysapk.bkn.go.id Kemudian kita enter Kita masuk menggunakan nip kita Kemudian masukkan sandi Kemudian klik login Nah ini ada keterangan ups operasi gagal Data not found in out pkn username dan password tidak sesuai ini berarti sandi atau password yang kita masukkan itu salah nah kalau salah maka harus kita reset ya bahkan kalau misalkan kita yakin misalkan yakin sandi yang kita masukkan salah muncul seperti ini maka haruslah usah pikir panjang reset saja karena saya beberapa hari yang lalu juga mengalami begini Saya yakin bahwa sandi yang saya masukkan itu benar Tetapi dikatakan salah Ya tidak usah panjang lipar kita pikir Kita riset saja Bagaimana cara riset Arahkan kursor ke lupa sandi Klik saja Masukkan nip kita Masukkan nimil kita Nah kemudian klik lanjutkan Nah, di sini dimasukkan sandi baru, kemudian token. Token ini kita peroleh dari email, ya. Nah, sekarang kita cek apakah ada email yang masuk. Ini, saya sudah masuk ke email, ya. Nah, ini ada email yang masuk, ya. Ini tokennya, ya. Kita cek, kita copy tokennya ini, kita copy, kemudian kita masukkan sini, ya kita paste. Nah, kemudian kita buat sandi. Nah, sandi ini perhatikan di sini ada ketentuan password minimal 6 karakter dan menggunakan minimal satu huruf besar dan satu angka. Nah. Saya perlihatkan dulu sandinya ya. Nah, saat minimal satu huruf besar misalkan A bc ini satu huruf besar nah minimal satu angka misalkan angkanya adalah dua nah yang lain bebas misalkan di sini saya buat px atau xyz ya nah ini atau xyz yang penting ada satu minimal satu huruf besar minimal satu angka minimal satu berarti boleh dua misalnya saya tambah tiga boleh juga ya. Nah, baru nih kita klik reset sandi. Nah. Misalkan kita tambahi supaya lebih rumit, kita tambahi tambahi bintang. Nah, gitu ya. Kita tambahi bintang. Coba sekarang kita klik reset. Nah. Ternyata tidak mau. Klik lagi reset. Nah. Ternyata tidak mau. Nah, ternyata kita tidak diperkenankan menambah karakter khusus seperti bintang, pagar, dolar dan sebagainya tidak boleh Sayangnya di sini tidak diberi peringatan bahwa sandi A karakter itu tidak diperkenankan Nah sekarang kita coba ABC23XZ ini sudah memenuhi ketentuan minimal satu huruf besar, minimal satu angka Selebihnya terserah dan harus 6 karakter Kita coba reset password Nah, sekarang reset berhasil ya. Reset berhasil. Nanti tinggal kita login ya. Tinggal kita login. Oke, saya klik ok ya. Nah, sekarang masukkan sandi. Saya masukkan NIP dulu, kemudian masukkan sandi tadi A. Saya tunjukkan dulu ya. A B C 2 3 X e, YZ, Oke, saya klik login. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini sudah kita bisa login. Tinggal kita lihat profil. Nah, lihat golongan atau kalau kita melakukan pemutakhiran data, maka kita tinggal klik pemutakhiran data mandiri yang berada di sebelah kiri. Nah ini kebetulan saya sudah melakukan beberapa pemutakhiran Tetapi nanti kita menunggu dari persetujuan BKN Jadi yang kita mutakhirkan itu kita ajukan dulu datanya Nanti kalau sudah dianggap valid dan benar maka disetujui Contoh ini riwayat keluarga ya Contoh riwayat keluarga Nah kemudian klik anak misalkan Nah ternyata data anak ini Salah ya, harusnya Rifka Anisa Tidak pakai G ya Kemudian Fadia Putri Yang ini, jika begitu Fadia Putri, bukan FP Ini salah, sudah saya ajukan kemarin ya Tapi nunggu persetujuan Setelah disetujui, balonik di data ini bisa berubah Nah, bagaimana cara mengupdate data uh, tutorialnya sudah saya berikan pada Seri PDM nomor 2 Oke, sampai di sini tutorial kita tentang PDM, pemutakhiran data mandiri. Saya kira ketika mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.